sudah nahan tidak mau komen tentang tidak boleh ekspornya batu bara yang dikesankan oleh para buzzer sebagai langkah pahlawan melawan banyak negara padahal itu ternyata dalam hitungan hari keputusan presiden yang heroik tersebut terpaksa dibatalkan lagi oleh keputusan pejabat yang lebih tinggi dari pejabat pilihan rakyat tersebut kebijakan itu dianulir seketika itu juga oleh secara struktur yang jabatannya hanya ad hoc secara non struktur tapi dia adalah penguasa absolut larangan ekspor batu bara dicabut di tengah jalan Hal ini menjadi komen Bosman mempertanyakan apa sih yang terjadi, di mana wibawa negara tergesa-gesa atau memang dikendalikan oleh oligarki. Oke okay lah, kita bedah sekarang. Pastinya strategi pertama untuk dikesankan menyetop ekspor batubara adalah untuk berkesan hero atau pahlawan sumber daya alam. Ternyata kita semua tahu apa aslinya. Aslinya, komunikasi heroik itu hanya strategi komunikasi yang menutupi kelangkaan batubara yang dipakai oleh PLN yang dimanfaatkan untuk cari uang sesuai maunya oligarki naiknya harga DMU batubara sesuai harga pasar ini sungguh menyakitkan hati masyarakat dua kali loh harga pasar itu inilah masa di mana negara dikenalkan oligarki terang terangan dan rakyat hanya diem saja juga pejabat-pejabat lainnya diem saja inilah masa di mana batubara yang merusak alam karena penghasil karbon terburuk diproduksi gaspol sampai tiongkok punya cadangan hingga lima tahun ke depan dan PLN beli batubara harganya mahal harga pasar efek dari gaspolnya batubara di mana, oleh Newman kalau berkuasa akan ditutup, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pasti, terjadi adalah naiknya hutang APBN atau naiknya tarif dasar harga listrik. Kalau tarif dasar harga listrik tidak dinaikkan, maka subsidi beli batu bara pasti pakai APBN. Kalau APBN nggak kuat harga listrik, negeri Wakanda akan menjadi negara bertalif listrik termahal di dunia dibanding dengan income per kapita penduduknya. Sungguh, menurut Bosman, yang otaknya sederhana itu menaikkan harga DMU batu bara sesuai. Harga pasar adalah keputusan terblunder menambah daftar amburadulnya manajemen bernegara. Lalu, membuka lagi ekspor batubara adalah juga tidak pas, harusnya mencantik, terutama ke Tiongkok. ups maaf lupa, Tiongkok harga mati ya, lupa-lupa apa, lupa, lupa, lupa gua lanjut. Oke okay lah, sesungguhnya. Mainan tingkat tinggi di atas itu nggak akan terasa kerakyat kecuali harga listrik naik. Rasanya hal ini tidak mungkin dilakukan, yaitu harga listrik naik. Yang pasti adalah harga listrik di subsidi yang ditanggung oleh APBN dan pastinya pakai hutang dolar lagi yang bayarnya sampai kapanpun nggak akan bisa yang akan membuat beban generasi berikutnya. Ngerti banget dah strategi keuangan dan bagi-bagi kue khas kali ini bernegaranya monggo, dilanjut, ini sesungguhnya adalah masalah rebutan sekitar 1.800-an triliun rupiah uang APBN, dibagi buat oligarki, buat parpol dan politikus, sahabat, negeri Wakanda ini dikelolanya begini terus, sampai kapan ya rakyat itu bisa sadar ya ibarat kita ini pegawai, perusahaannya hidupnya tuh ngutang, omset turun profit nggak ada, lalu pemilik dan pengelola perusahaan yang ngutang sana-sini dengan menjamin aset perusahaan, eh negara rakyat yang cuek dan tidak sadar akan bilang, yang penting gua akan digaji, dinaik Makin lagi gajinya, biar gak ngomel maksudnya. Sebenarnya kalau kita lihat pembukuan sudah parah ini perusahaan. Pejabatnya banyak yang sudah punya pengaman aset di luar negeri, ngumpulin harta selama menjabat dengan mengubah banyak kebijakan perusahaan yang menguntungkan dirinya dan kroninya. Rakyatnya alias pegawainya sesungguhnya sudah di pinggir jurang dan pemilik perusahaan tersebut yang sesungguhnya pegawai juga karena public company tidak sadar karena masih dapat dividen walau dari pinjaman semua dan ini membuat mereka terlena. Tapi oke okay deh, daripada terus Ngomong hal yang fakta, lebih baik kita tambahin dengan video berikut ini. Kalau kita bicara 50 tahun yang lalu, jarang ada oligark yang langsung menjadi kandidat yang berkampanye dan coba menang. Dan itu sebenarnya karena oligark itu takut terexpose mereka lebih suka di belakang layar tapi menentukan apa yang akan terjadi siapa yang akan naik, siapa yang tidak akan naik kita lihat zaman ini sekarang jauh lebih banyak oligark berani langsung menjadi calon Nah, apakah ini baik atau tidak di satu sisi mungkin ini baik karena lebih transparan. Kalau dunia ini dikuasai oleh oligark, lebih baik kita lihat mukanya langsung dan mereka duduk di DPR di kursi presiden turunan dari merebaknya oligark ini ke political corruption. Jadi mereka masuk bukan korupsi nyuap pejabat untuk untuk apa tapi menentukan isi undang-undang. Dan di tengah pandemi ini mereka telah berhasil untuk mengegulkan undang-undang batubara yang baru. Itu oligarch benar itu karena cuma enam perusahaan menguasai 70% produksi batubara.